Menurut satu riwayat, ketika Abu Nawas meninggal dunia Imam Syafi'i tidak mau mensolati jenazahnya Namun ketika jasad Abu Nawas hendak dimandikan Digantong baju Abu Nawas ditemukan secara kertas bertuliskan syair berikut Wahai Tuhanku, dosa-dosaku terlalu besar dan banyak Tapi aku tahu bahwa ampunanmu lebih besar Jika hanya orang baik yang boleh berharap kepadamu kepada siapa pelaku maksiat akan berlindung dan memohon ampunan Aku berdoa kepadamu Seperti yang kau perintahkan Dengan segala kerendahan dan kehinaanku Jika kau tampik tanganku Lantas siapa yang memiliki kasih sayang Hanya harapan yang ada padaku ketika aku berhubungan denganmu Dan aku pasrah setelah ini Setelah membaca syair tersebut Imam Syafi'in menangis sejadi-jadinya dia langsung mensolati jenazah Abu.